Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya Ketika kita akan memindahkan semua isi chat yang ada di Android ke iPhone Biasanya menggunakan aplikasi Move to iOS untuk memindahkannya Tetapi permasalahannya, iPhone yang kita gunakan harus direset ulang terlebih dahulu Jadi kemungkinan untuk aplikasi akan terhapus ya Nah, untuk bisa mentransfer data chat WhatsApp dari Android ke iPhone Ataupun sebaliknya dari iPhone ke Android saya sudah mencoba sebuah aplikasi yaitu What's Go dari i Dan ternyata 100% berhasil. Semua data chat yang ada di Android bisa dipindahkan ke iOS. Selain untuk memedahkan chat WhatsApp dari Android ke WhatsApp, aplikasi WhatsApp Go ini bisa digunakan untuk memindahkan chat WhatsApp dari Android ke iPhone ataupun kebalikannya dari iPhone ke Android. Kemudian selain itu, aplikasi Wasgo bisa juga digunakan untuk membackup data WhatsApp dan menyimpannya di PC komputer. Oke, sebelum menggunakan aplikasi ini, silahkan kalian simak video tutorialnya terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Untuk contoh, di sini saya akan memindahkan isi data chat WhatsApp dari Android ke iPhone. Kemudian file gambar dan juga video. Oke, cara untuk melakukannya, sekarang di sini kita backup terlebih dahulu untuk chat WhatsAppnya. Pertama untuk membackup, klik titik tiga yang ada di bagian atas, kemudian pilih setelan, berikutnya pilih chat. Kemudian di sini kita scroll ke atas dan pilih cadangan chat. Ya, di sini langsung saja kita cadangkan. Oke, setelah berhasil, kemudian kita aktifkan untuk USB debugging yang ada di HP Android kalian. Caranya, pertama kita masuk ke menu setelan, kemudian pilih tentang telepon. Nah, biasanya untuk tiap HP memiliki cara yang berbeda-beda untuk membuka opsi developer atau opsi pengembang. Kalau di HP saya ini, tinggal ketik berkali-kali pada versi MIUI, nah seperti ini. Dan sekarang kita sudah bisa membuka menu opsi developer atau opsi pengembang. Nah, di pengaturan ini kita scroll ke bawah, lalu pilih setelan tambahan, kemudian scroll ke bawah, dan di sini ada opsi pengembang. Oke, jika sudah, kemudian kita scroll ke bawah, dan di sini kita pilih USB debugging atau debugging USB. Kita aktifkan, nah seperti itu, kemudian kita pilih Oke. OK. Ya, sudah berhasil, kemudian kita keluar. Dan sekarang kita beralih ke komputer untuk menginstal aplikasi Wasko dari iTunes Lab. Ya, ini dia untuk situs iTunes Lab. Kalian tinggal klik saja pada link yang ada di deskripsi video saya. Sekarang kita pilih di sini free download untuk melakukan downloadnya. Jika sudah, kemudian kita buka aplikasi ini untuk melakukan penginstalan di komputer. Oke, untuk aplikasi sudah berhasil diinstal, dan seperti inilah untuk tampilannya. Di sini kita bisa membackup atau memindahkan data chat WhatsApp, baik itu WhatsApp biasa ataupun WhatsApp Basines. Kemudian kalau kalian ingin memindahkan data chat WhatsApp dari HP Android ke iPhone secara langsung, maka tinggal kita pilih saja di sini Start. Kemudian kalau misalnya ingin membackup data WhatsApp, maka tinggal kita pilih saja WhatsApp Backup. Kemudian untuk mentransfer data WhatsApp yang sudah di-backup, tinggal kita pilih saja di sini WhatsApp Restore. Nah sekarang saya akan memindahkan isi chat WhatsApp dari Android ke iPhone secara langsung. Di sini kita pilih saja Start. Kemudian sekarang kita hubungkan untuk HP Android ke komputer menggunakan kabel USB. Oke, seperti ini. Sudah terhubung dan kita tunggu di komputer apakah sudah terhubung? Oke, di sini untuk perangkat Android saya langsung terbaca ya, Redmi Note 10S. Kemudian sekarang kita hubungkan untuk tujuan yaitu iPhone. Kita hubungkan juga menggunakan kabel data iPhone ya. Oke, sudah terhubung. Dan di komputer pun langsung terdeteksi. Kemudian sekarang langsung saja di sini kita pilih transfer untuk memindahkan data WhatsApp dari Android ke iPhone. Kemudian langkah berikutnya, di sini kita harus mematikan untuk Find My iPhone yang ada di iPhone. Sekarang kita masuk ke menu pengaturan yang ada di iPhone. Lalu pilih akun yang ada di atas ini. Kemudian di sini kita pilih lacak. Dan berikutnya, untuk cari iPhone saya, kita nonaktifkan. Oke, kita nonaktifkan, masukkan dulu untuk password. Oke, sudah berhasil dimatikan, dan kita lanjutkan untuk di komputer. Continue. Kemudian, di sini ada perintah untuk melakukan backup WhatsApp di Android ya. Tadi kita sudah melakukan backup, jadi tidak perlu lagi ya. Sekarang kita pilih saja "continue". Tunggu hingga prosesnya selesai. Oke, okay, untuk transfer data WhatsApp berhasil dan iPhone akan mati dengan sendirinya. Kita hidupkan ulang, tidak ada masalah ya. Kemudian setelah itu kita buka untuk WhatsApp-nya. Kemudian di sini kita lewati pemulihan. Masukkan nama. Lalu pilih selesai. Oke. Okay. Dan sekarang untuk semua chat sudah berhasil dipindahkan. Dan ketika kita lihat, di sini pasti keluar ya. Seperti ini, udah nggak bisa digunakan lagi untuk WhatsApp-nya. Dan untuk perbedaannya, jika tadi untuk nomor-nomor tersebut berbentuk nama di sini ya. Tapi kalau di situ masih berbentuk nomor karena untuk nomornya belum tersimpan. Kita lihat untuk data chat WhatsApp. Ya, datanya ada semua ya, bisa dipindahkan. Dan untuk data lainnya pun seperti foto, video berhasil dipindahkan. Oke teman-teman, itu dia cara mudah untuk memindahkan data WhatsApp dari Android ke iPhone ataupun kebalikannya menggunakan WhatsApp Go dari i2Lab. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat, dan buat kalian yang ingin mendownload aplikasinya, silahkan klik saja pada link yang ada di deskripsi video saya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.